GBPUSD bullish, Awas sedang terkoreksi. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga GBPUSD sedang rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.23159, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.22605. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212